oke okay guys kita bikin tutorial ya yaitu kita membuat aplikasi domino banyak-banyak ya nah disitu ada yang request saya bacakan ya Assalamualaikum Bang request bikin tutorial menggunakan apk plotting dan cara menambahkan game domino banyak-banyak semoga dibaca halo menggunakan aplikasi plot APPS itu ya Sebenarnya sih ya nggak sulit Cuman Itu harus menggunakan Device yang apa itu Versinya 4 sampai 9 ya Sedangkan handphone saya ini Itu Android 10 Nah artinya nggak bisa Ya yeah nggak bisa membuat hik banyak-banyak di plot yang ya kan Nah, tetapi saya mengubah metodenya menggunakan aplikasi Super Clone ya. Nah, langsung saja kita coba, kita buka ya. Langsung kita gas ya. Nah, kita coba lima dulu, ya guys. Kita coba lima dulu, apakah ada fungsi atau enggak, ya? Karena kita belum mencoba juga, nah, kita coba buka satu-satu ya. Sengaja saya enggak tampilkan di halaman beranda ya, supaya enggak ketahuan. Nah kita tes buka yang hack domino nomor satu ya. kita nggak usah login ya login juga bisa nggak login juga bisa saya mencoba yang sebagai pengunjung ya kawan-kawan kita jangan spin ya kita tunggu dan tekan kita lobby kembali kita nah di situ koinnya ini ada 8m ya chipnya ya terus lambang profilnya ini orang tua yang menggunakan kacamata nah kita tes satu lagi tadi kan yang nomor satu kita tes buka yang nomor dua <tuh> sebagai pengunjung juga ya ya sama nah kita tes ya apakah sama atau enggak ya pasti beda nah, kita keluar lagi lobby kita kembali lagi kok masih sama ya guys oke nggak apa-apa kita tes lagi satu dua kita tes nomor 3 lagi Sebagai pengunjung Kita kembali lagi Kita lobby lagi Nah, sudah beda ya Tadi gambar orang tua yang menggunakan kacamata, dan itu situ gambar cewek ya, cewek yang agak cakep-cakep dikit lah. Oke, okay. kita kunci. Kita kunci. Kita, kita kunci. Kita buka yang nomor 4 lagi guys. Apakah sama atau beda lagi ya? Kita cek lagi. Kita keluar lagi. Kita lobby lagi. Nah, beda lagi ya. Gambar bapak-bapak yang pakai kacamata ini ya. Coba kita cek ID-nya 41 ya. Kita pakai ID aja deh. Supaya nggak bingung ya guys. Empat, kita nomor 5 lagi. Tadi nomor 4 ID nya 41 ya. Oke. Kita gas kun. Jangan. Tentukan. Keluar. Kita cek ID nya. Nah beda lagi kan gambar cowok yang profilnya ketawa ya yang ketawa nampak giginya itu nah kita cek ID nya lagi beda lagi ya ID nya 76 nah artinya <coughs> itu membuat aplikasi Hikdomino menggunakan aplikasi super clone ini tidaklah sulit ya sangatlah mudah Nah, jika kamu ingin membuat hack banyak-banyak di aplikasi kamu atau di handphone kamu menggunakan aplikasi Super Clone ya, disarankan karena mudah. Nah, kita cek satu per satu ya ID-nya ya supaya kita bisa melihat apakah memang work atau enggaknya ya. Nih, dari halaman 1 kita cek dulu. ID-nya 5157. Oke. Okay. Itu ya. ID-nya 5157. Kita cek ini lagi. 5870. Sudah dua beda ya. Itu 6343. Oke. Okay. Oke. Beda semua ya guys Terus 741 741 7476 Nah semuanya sudah ya Beda semua ID-nya Artinya work ya kawan-kawan Menggunakan aplikasi super clone <tuh> Nah sekian dari saya guys semoga bermanfaat ya jika kamu menyukai konten ini silahkan like subscribe dan share ya komentar jika kamu masih kebingungan nah tetapi saya sarankan sih ya menggunakan aplikasi super clone deh karena memang status ya betul betul berhasil nah jika kamu ingin menambahkan lagi tinggal klik ini ya aplikasi Super clone terus kembali otomatis nambah ya, 6 ya. Kamu bikin sampai 1000 aplikasi juga tidak masalah tergantung handphone kamu kuat atau enggaknya ya, guys. Nah, oke okay lah, sekian dari saya. Bye. Terima kasih.